you <laughs> be Kita berpemba-pembali dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah Masih ingat anak-anak materi yang lalu, apa jenis materinya Mung munggu lalu? Mereka akan beriman kepada materi yang munggu Masih ingat ya? Iya ya. Sebelum saya melanjut ke materi, saya ingin dulu mengabsen siapa yang tidak hadir ya. Dengarkan namanya Adria Muspia Adi Pak Ali Dengan judul materi Beriman kepada kitab-kitab Allah Sebelum kita masuk di materi menghargai pemeluk agama lain sebagaimana implementasi beriman keempat beriman kepada kitab-kitab Allah lima menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya selanjutnya Enam menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Yang ketujuh menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Delapan menunjukkan dalil nukli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sembilan menyebutkan na -na nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. SWT raih membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang kita masuk di materi hari ini. Ya. Saya cari dulu Pengertian iman kepada Allah. Jadi pengertian iman kepada Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para Rasul sebagai pedoman hidup agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yeah. Selanjutnya ya. Selanjutnya Nama-nama Kitab Allah Jadi yang pertama itu adalah Kitab Taurat Oleh Nabi Musa Yang kedua Kitab Sahur oleh Nabi Taur Yang ketiga Kitab Injil oleh Nabi Isa Yang terakhir Kitab Al-Quran oleh ya apa isi dari kitab Taurat saya jelaskan ya tentang kitab Taurat ya jadi kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam kitab diturunkan ya kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman janganlah kamu mengambil penolong selain Aku ya selanjutnya kitab Zabur ya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ...sebagai gedungan dan petunjuk bagi umatnya. firman Allah yang berhormatnya, dan kami berikan sabur kepada Daud, yaitu Qur'an Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Sabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala umat yang telah diperlihatkannya. Selain itu berisi sipir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. -kata ya... Selanjutnya, kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya, ya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel, Allah Subhanahu taala berfirman yang artinya, "Dan kami Bukan, tidak mereka, Nabi Musa atau Israel dengan Isa, putra Maryam, membenarkan kitab dan seburunya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, Dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerang. Oke, okay. itu kitab Injil, Sekarang kitab Al Quran, dia, terakhir yaitu kitab suci Al-Qur'an ya kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia bukan hanya untuk Nama-nama kita siapa ya? sebutkan, Ada empat ya? Ya, silakan sampai bisa. Yang lain hai, ya, Bibi coba hai, coba hai, hai, hai, hai, dois, Kita apa, kelompok kita al-Quran. Ya. Hmm. Oke, okay. saya lagi kelompok ya. Didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya, terbuka dipresentasikan di atas ya. Masing -masing Jadi masing-masing kitab. Dari kelompok satu kitab Taurat Kelompok ke dua kitab Sahur. Kelompok ke tiga kitab Ingin. Ingin. Kelompok ke empat Al uh, Qur'an. Oke. Silakan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Silahkan dicari di bukunya. Oke. Buka bukunya silahkan Oke. Iya. Masih kerja. Ditulis. Ditulis. Masih di dan di tempat kerja ya. Ini. Oke, okay, Semua, oke. Okay. Kerjakan semua. ya, <San> Oke, masih diskusinya ya? Jadi, yang lain, oh yang lain, dengarkan kelompok satu sebentar, kita maaf ya. Ah, oke, silakan. Oke, nomor Ya. sebentar ya, jadi sekarang pembelajaran hari ini, kita selamat semua ya? ya pemerintahan Komen, iman kepada kita, kita Allah yaitu, percaya dan yakin dengan sepenuh hati. hati bahwa Allah menurunkan kita kitabnya Rasul sebagai pembelajaran untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat selanjutnya selanjutnya, emang eh, dalam kitab ada emang jadi selamat semua ya? ya kita dengan nabinya jadi itu ayah memahami ya, Ini kita sudah selesai. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama, ya. Silahkan.